dulu ya dulu saya dari suka gambar dulu pasti STM bungso ya. gambar-gambar bungso bangunan itu masih era, kru, pakai mistar gitu. ya zaman itu ya tahun berapa ya Mbak ya tahun berapa itu tahun tujuh 70... puluh tiga sampai tujuh puluh empat itu saya STM STM STM, STM. Saya... dulu saya Yo, yo, ST, STM juga tuh, su- seneng, gambar itu gambar bangunan itu masih konstruksi, ya. Yeah. Jadi akhirnya terus jalan iyo, jalan-jalan memang se iyo, iyo, siang maksudnya. Sesri, iyo, iyo, dulu siang ya. iyo, iyo, Asri. Yeah. iyo, iyo, asri, asri sama anak asri sering lihat-lihat juga, juga, cekat kan sesrinya itu. Masih, sesri masih ingat saya jamannya sama jemek itu, jemek itu sesri juga itu. Ya, saya ambil dekorasi itu dulu, ya di sesri itu. Terus sampai STM bareng, paginya STM, terus siangnya sesri itu pecut nggak terus nggak sampai selesai terus SCM saya pernah kuliah juga di arsitektur huh? itu <gificar> di KPN <gjar5000> <gitar> dulu masih Om oh, <gitar> oh, <gitar> bapak itu kontraktor kok ayahnya Merah Putih itu Iya ya di KPN masih sih, masih tinggal di Gayam gitu uh, iya. padahal Yorano nggak ada background seni seniarnya ya Mbak ya tapi tentang reksadana ya pak, Heeh. Uh -uh, mungkin ada karena saya, itu, saya kan? masuk sesri ya, gambar ya, seneng corat-coret itu, ya. <laughs> mungkin masuk sesri jadi gitu. sesri zaman tahun tujuh puluh dua sesri, gitu. saya masih STM gitu. uh -huh. terus gambar belum begitu gitu. selesai itu nggak sekolah lagi pernah kerja di Bandung juga di tapi teman orang interior dosen Bandung buka interior saya jadi grafik malah bikin sablon itu dulu masih sablon saya yang desain motif motif Jawa motif motif dari Bali itu diperkembangkan dari dari Bali itu lama 5 tahun sih kerja di Bandung. Ya, itu. Yes. Awalnya banyak desain e, arsitektur dia, yeah. dia kerja kerja-kerjaan lah, rancangan gitu. Iya yeah, dulu kan belum setuju desain bangunan itu. Terus STM dia masih udah gambar bangunan tuh mistar itu udah mm -hmm. garis penggaris segitiga itu ya. STM. Masa angkatannya kumpul-kumpul sih, Pak? jaman itu. Dulu lama apa? Di apa kumpulan-kumpulan teman-teman gitu. Sing ning kon lingkarane. Harjiman. Hasiman, eh, ya, Hasiman, gitu. Iya. Hasiman. Harjiman. Hasiman itu. Iya, benar. Hasiman itu saya sudah melukis itu zaman ikut kelompoknya Harjiman. Jar Hasiman itu di paguyuban Taman Sari itu. Oh. Pameran-pameran uh, sampai di Surabaya pameran, di Malang pameran, bareng-bareng Pak Kuyuban itu Apa namanya kapal dikenanya? Pak Guyuban Taman, Taman Sari Taman Sari? Iya Menarik juga sih anak, anak Iya zaman Di Sanggar Bambu itu bukan, bukan? Bukan? Beda Engga. Beda Oh beda Engga, Enggak, ikut sanggar Bambu Enggak Pak Guyuban Taman Sari itu Zaman Haziman hmm. Bikin tobong-tobong keramik kerja-kerja itu Tapi enggak Enggak diterusin sama Nasimah itu, udah udah sih udah pakai tombong keramik di, di taman Taman Sari itu. mantepnya terus kemudian mantepnya uh, berkarya seni terus itu. Ya karena dari istri kasih dulu kalau zaman Nasimah saya nunggu terus itu banyak udah lukis. Bukus Mantap dari ya situ maksudnya. Iya, dulu sudah sempat tadi enggak ada enggak ada mandek sampai sekarang betul gitu. sih. Ya. ya dari dari bikin desain dulu masih desain-desain untuk untuk sablon korden segala itu gede-gede di Bandung itu. Screen screen gede-gede semesteran itu. Iya. Yeah. Mas. Lama di Bandung 5 tahun. Terus kembali ke Jogja udah. Ya udulannya maleo terus itu juga. tahun berapa itu, mbak tahun 80an udah coba dikecuk saja lagi itu. tapi sebelumnya kumpul siapa di maleo udah tahun sebelum setelah lulus STM gitu. ha, ha. situasinya gimana mbak dulu maleo boru masih masih gitu masih kumpul ya? kumpul masih <laughs> ketemu rendra masih kumpul masih minum-minum Susu, susu, ya, susu, susu, susu, susu, macan susu, akhirnya susu, susu, susu, susu, susu, kita susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, masih jelas masih ya susu, apa susu, susu, susu, masih susu, susu, susu, susu, susu, susu, susu, mempertahankan seni sono, mau, mau dibongkar itu ikut, oh, ikut juga ikut iya ikut kamera demo itu demo, demo ya pertama budaya itu skj pertama final jogja pertama ikut Situ. ya mo? ikut masih skj pertama masih di Binal pertama skj pertama masih masih di daerah purna budaya purna budaya km M M -M. M -M. M -M. itu gitu. Masih ada si Sabtu Joyo, pameran bareng oh. <unintelligible> <tuk> <tuk> ya. karya dari rumah ke Purna rumah naik sepeda yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo pertama yo bikin apa? apa? Itu bikin, apa? Karya, bikin lukis, yo lukis yo lukis, lukis? lukis. yo yang yo Pinal pina, terus ya? juga, hmm. apa itu ya? pertama, pertama yang pertama, pertama. Udah, pertama. Ya. terus nggak lanjut itu, terus ngelukis sendiri terus itu habis sekarang. Tapi ramai malah ya atau ya? saya bikin sepeda tinggi itu pertama di Jogja itu tahun biru ya itu SMA STM ya? STM ya sepeda tinggi masih tahun oh cerita oh, oh, oh, ke oh, oh, oh, itu, oh, itu, oh, ya cerita ke jebule itu mau beli kapal res itu mau oh, beli itu dulu biasa pegangan pegangan becak sepeda kap becak, nggak apa-apa atau petiang listrik Akhirnya, ya, sepeda tinggi, pertama di Jogja kan, ya. kan waktu itu terus nggak ada pegangan Enggak, ya? becak nggak ada lagi ya? katanya pegang, ya, listri, nah ada mobil nih, rumah, kata, itu, mulai, pernah disita sepeda saya nggak boleh nih dipakai lagi gak tahu sekarang udah banyak di Jogja untuk generasi berikutnya bukan dia juga kan nang kp, mobil kuwi oh ada itu pak mau nengoknya pak nih, itu Ya, ya, tidak, tidak, di Sita di, masih ya, ditolak di, semua. Ditangkap, ya. yo ditangkap. Tapi dia, kok, diparangnya, diparangnya, nah kok di Parang Ini, kok tidak ada tapi sejak ini jadi boleh bawa pulang hanya pulangannya. Buaya boleh, rodanya, atau ya boleh bawah pulang rangkanya, masih ketinggalan. Itu tuh, saya dulu ke Parang, tritis, itu, iya, apa dulu itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu, itu pertama bo bocor terus tugel, put, por, tugel rangkanya sampai rumah tak grasi graji saya naik DW udah walaupun begitu wah bingung bisa sekolah pakai apa jauh sekali saya, saya masih digayam ke sampai ke Cetes kadangnya jalan kaki gitu akhirnya tak sambung-sambung jadi sisi sepeda tinggi gitu itu. S T betul, S T betul. Iya S T M. Belajar sih naik naik sekolah, enggak di di rumah. kelas di rumah? Enggak, yang ngeles tukang ngeles itu. Saya saya gatu-gatu di posisi itu cari keni masih ada jual keni keni sambungan, sambung-sambung sendiri. Jelas bawa tukang ngeles pak ditutul-tutul kasih kelas tas elas itu. Dulu masih murah, masa enggak kelas itu. Akhirnya tadi, yes, dan situ kalau, kalau lukisnya ya sudah, udah lukis, mulai setelah STM, setelah kerja di Bandung. Ada yang berupara, Pak? Apa? Lukisan, kalau prosesnya yang dulu sampai, ono periode, seneng gambar apa, terus seneng lukisan apa, sampai sekarang. Kalau di dulu, saya, seneng Ada kayak Picasso, saya, nah, saya, kotak, -kotak gitu, gitu. Hmm. Terus walaupun ada pergeseran Bentuk, hmm. terus ya, Belajar saya, saya, belajar juga gambar, gambar, gambar, botol, gelas gambar gambar saya, gelas saya, saya, saya, saya, gambar bentuk saya, gitu, gitu, oh. zaman masa zaman sesri gitu, gitu. ya terus hmm. berubah lagi ya, berubah, terus, Bebas, setelah akhirnya oh, apa aja Yang, yang ketemu, yang saya lihat, gambar Materialnya juga berubah? Ada masih chat terus chat air <laughs> ada juga, pernah dulu kumpul teman-teman Pakai mobil, pakai jet air tadi, dulu kanan, mau muter terlucu, kok kampung-kampung itu jet air itu, walaupun sekarang aja sisa, saya air tapi ya udah warnanya gak karuan itu maksudnya, ya patungnya pakai, pakai, pakai, pakai, pakai, pakai, pakai, kerjaan pakai, pakai, itu capan STM begitu ya, ya. dulu masih STM kan saya bangunan jadi bikin oh. sambungan bibir milik, miring berkait segala itu sambungan sambungan Biasa itu saya ya. malah katakan paling pinter gawe ano, kayu dulu kan konstruksi kayu kan Walaupun, walaupun kecil dari media oh. kecil tapi bisa sambung untuk sambung. sambungan sambungan kayu oh. bibir miring berkait ada dibiasa lurus berkait untuk konstruksi bangunan itu itu saya bangunan itu? bangunan kecung itu nah, lari arsitektur bosen karena kok mirip lagi kok diulang-ulang lagi masih konstruksi batu bata kok terulang lagi dalam zaman ST ke dalam Jadi, mungkin karena mahasiswa pertama di arsitektur dari SMA mungkin banyak rata-rata ya Oke. saya STM zaman ST udah bikin itu kok ulang-ulang bosen ya, ah. nggak meneruskan itu di hmm. si arsitekturnya berhenti udah berhenti ya. nanti Mbak Hah? berubah nggak masih kayak apa karyani dari dulu sampai sekarang Bapaknya berubah-ubah Maksudnya tema-tema singkat ya, awal itu tentang global dengan dengan dengan nggak kentara saya pikir dari seluruh mm -hmm. tuh tuh kotak-kotak masih kotak-kotak gitu. sekarang ya, udah walaupun masih seneng kotak-kotak juga tapi kotak-kotak lain sudah ada ada media lain itu akhirnya bebas lagi udah karena mungkin bang -bang bentuk terus bentuk tubuh ya anatomi ya, belajar sendiri ya. ceritanya apa biasanya sing diangkat cerita-cerita apa di dalam karirnya Baptetus? Ya, Apakah dari kehidupannya? Cerita-cerita teman-teman atau sahabat di Maliboro atau di mana? Ya, tapi kan sendiri, karena tertarik dalam bentuk wanita, dengan hmm. gambar wanita, walaupun agak hampir sebenarnya bukan poro tapi kayak body bentuk-bentuk yeah, yeah. body yang kayak di belakang itu itu dulu ya saya juga saya dah kembali lagi itu mm -hmm. zaman ini udah udah setelah zaman Mahani tuh, masih ada lukisan karya itu